assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman saya ingin berbagi mengenai tips cara mengatasi jam tayang youtube yang tidak berubah atau tidak sama dengan uh, jam monetize youtube nah seperti yang khususnya untuk para youtuber pemula dan seperti saya ini eh saya cek di YouTube studio jumlah jam tayangnya itu sekitar 12.000 12 tonton nah, sedangkan untuk di Google Chrome itu eh, sangat jauh perbedaannya ini adalah channel monetize ini sekitar 462 nah, ini sekitar 462 jam nah salah satu caranya yaitu eh, kita masuk ke beranda monetize dan kemudian kita tekan tanda ada tanda seru di pojok kiri bawah. Nah, di sini kita tuliskan kita coba tuliskan Bantuannya, jam yang saya berbeda. Saya berbeda dengan... saya coba buat diri YouTube mohon bantuannya jam tayang saya berbeda dengan jam tayang pada monetize Mohon dicek kembali Good screenshot nah ini kita coba kita kirim kita ya tunggu sebentar strength tuk dalam Terima kasih. nah ini sudah selesai nah biasanya setelah ini eh, direspon kurang lebih satu kali 24 jam. nah mungkin ini eh, ini saja yang bisa sampaikan mudah mudahan membantu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh